Mereka tak lelaki Ni badan besar Kan Hati kecil Faham Kau tak payah Mempenggunakan Islam Kita kaki merempat ke bro Bro kita bukan kaki merempat Faham Lu punya bapak dengan lu mak Belum cium mulut Gua punya atuk Sudah pergi perang lah Faham Ceklah latar belakang orang lu cek sekutaran orang lu Faham Kau jangan nak sembang sembang kari kau je kat sini. Oh. Long Tiger. Long Long Tiger ke Long Tiger. Memang kita ada buat tanggapan eh pada 28 April. Hari lepas eh. Yang buat tanggapan ni adalah uh, daripada IPD Muar eh. Individu yang dikatakan yang digelas sebagai Long Tiger ni nama betulnya Abdul Amin Abdul Hamid eh. Usia 31 tahun beliau ini bukan warga negara Malaysia. Beliau bertaraf pemastin sementara, bukan pun pemastin tetap. Ah asal dia memang daripada Myanmar lah. Dia mengaku dilahirkan di di Mentakab, Pahang, membesar di sini. So dia ditangkap tuan-tuan